Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Semoga anda berada di dalam keadaan yang sehat ya di samping keluarga yang tercinta. Oyabun adalah perkataan daripada bahasa Jepun uh, yang bermakna ayah anda, ya bagi puah, ya kuzza. Ia adalah sejenis pisau lambung yang hanya perlu membalik bila dengan jari telunjuk ya untuk aksi yang licin dan lancar. Ya, menggunakan kekunci besi pengganjal stainless steel dan gelongsor keselamatan bilah diperbuat daripada besi 4034 stainless steel dan disepuh ke tahap kekerasan 57 Rockwell ya dengan pelindapan di bawah sifar asahan bilah mencengkung dengan hulu mata tentu yang diasah rata dengan ketajaman mata bilah cool steel yang termasyur Gagang diselaputi oleh Crevex dengan pengepit kocik yang tidak menggigit seperti yang sudah ia ada sedikit jarak dalam 1mm antara pengepit dan permukaan gagang bilah Penunjang bilah diperbuat daripada plastik dan gagang diperkuatkan dengan pelapik stainless steel dengan lapisan kre-X yang bercorak ke kotak yang memberi keselesaan pada genggaman dengan mata bilah yang memusat dengan baik. Berat bilah 113.5 gram panjang bilah. Bila terlipat 12 cm Dengan panjang keseluruhannya 20.95 cm Dengan panjang mata bilah 8.89 cm Ketebalan bilah 38 mm Dan kelebaran keseluruhan bilah 1.5 cm ketajaman mata bilah cool steel memang tidak boleh dinafikan ya. Langsung dari kotak Oyabun siap sedia untuk digunakan. Dengan reka bentuk yang tidak menakutkan dan harga yang tidak memecahkan bank ya. Oyabun sesuai buat edisi untuk semua peringkat pengguna. Setelah permukaan mata bilah dibersihkan dari bekas getah Ya, nampaknya ya kawan-kawan Aksi bilah menjadi kurang licin ya Dan lancar Ini memberi suatu kesempatan bagi kita ya Untuk melakukan suatu pembedahan ya, Pada bilah Peralatan pembedahan yang diperlukan Adalah sepasang mata torx kru driver Yang berukuran T8 dan T10 Secara arm, oyabun baik dibuka dengan pengepit bilah menghadap ke bawah Sebelum sepasang skru pada lapisan gagang dibuka Dengan cara begini, susunan bahagian-bahagian bilah mudah untuk saya mengingatkan ia kembali Apabila bahagian-bahagian dipasang kembali Skru penyandal di belakang bilah yang sedikit panjang dibuka kemudian dan akhirnya skru pada pelipat pangsi yang menggunakan mata tork skru yang berukuran T10 akhirnya dibuka. Dengan mudah kita dapat mengupas dan melihat plastik gagang Griff X bersama lapisan Kray X ya, dan juga pelapik stainless steel yang berkerangka yang mengukuhkan bilah uyabun. beginilah aksi melambung ya di sebalik bila apabila bila ohibon dibuka pelipat pangsi yang menggunakan sepasang alas berbola ya, memberikan aksi yang licin ya dan lancar penunjang belakang dengan mudah ditarik keluar kemudian mata bilah dan diikuti pula dengan sepasang alas berbola. Gelongsor keselamatan tidak perlu dibuka sepenuhnya ya, kawan-kawan. Ya Di sini kita dapat melihat mekanisma gelongsor keselamatan yang menahan besi penganjal stainless steel daripada membengkok apabila kita membuka dan semasa kita menggunakan bilah oyabun dengan keras. Skru pada pasak bilah ditarik keluar dengan mudah, kemudian diikuti pula dengan membuka sepasang skru lapisan gagang dan pelapis stainless steel bersama sepasang skru pengapit bilah yang memegang struktur di balik kunci bilah. beginilah struktur kekunci besi pengganjal stainless steel dan geluncur keselamatan yang telah dibina. Inilah dia kawan-kawan, kesemua bahagian-bahagian bilah oyabun setelah dibedah. Sekarang mari kita mengumpulkan kesemua bahagian-bahagian bilah yang dibuka yang mengikut kaedah bahagian yang dibuka kemudian akan dipasangkan dahulu. Sebaiknya, skru pada kre-X dipasang dahulu agar mudah untuk memegang pelapis gagang semasa pemasangan. Kemudian, skru pada pasak bilah diselipkan. Dengan mengikut dataran arah skru ke hadapan Dan dimasukkan sepasang alas berbola Yang bersama mata bila mengikut landasan pasak pelipat Kemudian, batang skru penyandal diselipkan untuk memegang plastik penunjang belakang. Dan seterusnya, kita akan memasang kembali bahagian-bahagian yang dibuka dahulu agar gagang mudah dipegang semasa pemasangan bahagian-bahagian yang seterusnya. menunjang belakang bilah kemudian diselipkan dan bilah ditutup ya dengan diikat bersama skru penyandal belakang Dengan ini, kita dapat mengikat skru pada pasak pelipat dan gunakan ia untuk memusatkan mata bilah dengan mudah. Kemudian, kita boleh ketatkan ke semua skru yang diikat pada badan bilah Oyabun. Oh Dan pada masa yang sama kita akan melihat sama ada mata bilah perlu dipusatkan ke tengah sekali lagi atau melihat aksi bilah sama ada ia licin, lancar dan memuaskan. Rasanya ada sesuatu yang menghalang mata bilah ya dari tersimpan dengan sempurna. Itu dia ya kawan-kawan uh, Skru pada lapisan gagang yang melepasi batasan bilah Di sini kita hanya perlu melonggarkan sedikit Agar skru tidak menjadi penghalang mata bilah Untuk menutup sepenuhnya Atau kita boleh tukarkan skru di belakang yang pendek ke hadapan dan akhirnya, sepasang skru yang memegang penyepit bilah boleh diikat pada penunjang belakang. Setelah mata bilah memusat dan melambung dengan licin dan lancar, Pembedahan kita bolehlah dikatakan sudah berjaya Dengan itu, terima kasih kawan-kawan kerana mengikuti dan menonton video ini Dan kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang